Namo Buddhaya, rahayu sagung dumadi, kalis ngerebedo nirin sambi kolok.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 Masyarakat hingga saat ini masih memegang budaya Jawa yang merupakan salah satu budaya paling kuno. Seiring dengan berjalannya waktu, kebudayaan dari Jawa ini memang makin lumpuh. Tapi mayoritas dari masyarakat masih tetap memegang teguh terhadap kebudayaan tersebut seperti contohnya weton. Fungsi dari weton ini memang begitu beragam. Salah satunya yaitu digunakan untuk menghitung kecocokan, menentukan hari baik, serta untuk mengetahui arah keberuntungan. Weton seseorang akan dipercaya mampu untuk memprediksi takdir di masa mendatang mengenai perjalanan hidup lah. Banyak sekali jenis weton, salah satunya yaitu weton Sabtu Legi Neptu dari weton ini yaitu 14. Dari tutur miliar yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat, bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami,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 Watak Sabtu Legi, setiap orang tentunya memiliki watak yang berbeda-beda. Beberapa memiliki watak yang buruk, ada pula watak yang baik. Sama halnya dengan mereka yang lahir pada hari Sabtu Legi, maka di sini mereka memiliki banyak sekali pertentangan antara sifat baik dan sifat buruk di dalam dirinya. Perlu untuk diketahui, Sabtu Legi memang begitu mengayomi orang-orang di sekitarnya. Karena mereka memiliki sifat yang mudah sekali bergaul dan selalu itu juga mereka sangat berjiwa besar. Api di sisi lain, pribadi dari mereka yang memiliki weton tersebut yaitu memiliki sifat yang angkuh serta tegas, sehingga membuat orang lain sedikit takut. Watak kepemimpinan dari mereka yang lahir pada hari Sabtu Legi sangat cocok untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin sejati. Hal ini tentunya akan berlaku bagi seorang wanita dan pria yang lahir pada Sabtu Legi Selain itu pribadi dari Sabtu Legi merupakan pribadi yang sangat mudah bergaul loyal pandai serta ceria dalam memilih teman sekalipun sifat-sifat lain dalam diri mereka sulit sekali ditebak jika Doro bertemu dengan mereka yang memiliki weton tersebut maka sebaiknya Doro harus bisa banyak sabar Karena mereka memiliki sifat sulit ditebak Arahan dari seorang yang telah dewasa merupakan penentu pribadi Sifat dan watak wanita dan pria yang lahir pada satu Legi di masa mendatang Watak Sabtu Legi memang sangat baik, sehingga hal tersebut akan menjadikan mereka seorang pemimpin sejati. Hal tersebut berlaku bagi seorang wanita dan pria yang lahir pada Sabtu Legi. Karir Sabtu Legi Di dalam permasalahan karir sendiri juga dilihat dari watak Mereka yang lahir pada waktu weton Sabtu Legi ini memang cocok untuk bekerja di dalam bidang komunikasi Serta mereka sangat diketahui pandai sekali dalam berbicara Karena itu mereka yang memiliki weton tersebut akan sangat baik jika berkarir di dalam profesi sebagai guru, penceramah, dosen, sales, konsultan, makelar, customer service, dan lain sebagainya. Cinta Sabtu Legi. Untuk permasalahan cinta sendiri weton tersebut memang sangatlah cocok Jika mereka bertemu dengan wanita Yang memiliki neptu dengan nilai 14 dan 10 Orang Jawa kuno mempunyai perhitungan tersendiri Di dalam masalah asmara ini Selain itu Mengenai permasalahan cinta Bisa diperkirakan dengan menggunakan hitungan neptu mereka yang lahir pada hari Kamis Legi memang sangat cocok jika bertemu dengan wanita yang memiliki neptu dengan nilai tersebut. Namun, bagaimanapun juga, jika di sini Doro tidak memperoleh jodoh yang benar-benar sesuai dengan yang tertulis di dalam Primbon, bukan berarti kehidupan Doro nantinya akan sengsara. Jumlah neptu sabtu legi tidak banyak dan tidak belas sedikit. Doro yang memiliki kekuatan ini nantinya akan memperoleh keberuntungan dalam hal rezeki. Namun perlu diketahui, hal itu hanya berlaku jika jumlah neptu weton dari kakak ataupun orang tua Doro tidak lebih dari jumlah neptu 14.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 Rahayu sakung Kali kasi ngerepeto nir ing sambi